untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan bahagia seputar Leslor tentunya baiklah persahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kita ke kabar pertama persahabat ya ada momen spesial dari Papa Bilar persahabat ya, yang sedang bermain dengan Abang Fatih Pasti kalian nangis banget ya melihat postingan ini karena gak kerasa banget Abang Fatih sudah mau bisa duduk ya, Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu untuk idola kesayangan kita, apalagi persahabat di postingan ini pun kita tentunya terharu dan meneteskan air mata saat melihat kalimat yang sebelumnya dituliskan oleh Bunda Lesti lindungi suami dan anakku dari segala hal yang tidak baik, ya Allah Amin, Masya Allah banget ya melihat kalimat Pesan dari Bunda Lesti, kita ikut terharu sedih. Masya Allah banget ya, mudah-mudahan keluarga Leslar ini selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun It's B30. ada kalimat caption juga yang dituliskan, janji gak nangis katanya tuh ya, saking terharunya persahabat. Kita lihat juga di kalimat komentar, banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan. Dari akun Instagram, Mama Ian Skor Rai Jasmin mengatakan Rasai baru kemarin loh, Abang lahir, eh sekarang udah mau bisa duduk Udah bisa diajak ngobrol, Masya Allah Lindungi orang-orang baik ini, ya Allah Lesti Bilar dan Abang Fatih ikut terharu lihat pertumbuhan Abang Masya Allah banget ya, semua terharu sekali Melihat perkembangan dan pertumbuhan Abang Fatih ya Doakan yang terbaik, semoga Abang El menjadi anak yang soleh Menjadi kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang Kemudian terserah disimbang juga di unggahan Kobas ya semalam Kobas memposting sebuah kalimat kalau rugi dalam perjalanan bisnis itu wajar karena tidak semua bisnis berjalan lancar kan tapi kalau berpartner itu harus selalu menjaga integritas alias kejujuran. Yang penting gimana kita berpartner pasti selalu terbuka dalam segala hal. Coba ceklah gimana integritas Kobas dalam berpartner. Cek aja langsung, tuh, persahabat ya di sini. Kobas menjelaskan kalau rugi dalam perjalanan bisnis itu wajar, persahabat ya. Tapi kalau berpartner, itu harus selalu menjaga integritas, alias kejujuran, kata Kobas. Tuh, mudah-mudahan ya, silaturahmi dan kerjasama Kobas bersama idola kesayangan kita, Rizky Bilar, tetap terjaga dengan baik. Kemudian juga persahabat kita lihat juga di unggahan fashionnya Bunda Lesti ya OOTD Lesti Kejora nih luar biasa banget Kita simak untuk blazer yang dipakai oleh Bunda Lesti Merek Zara nih, persahabat, ya. Ini harganya bukan kaleng-kaleng Dibanderol 2,299.900 rupiah Untuk celana jeansnya ini dibanderol 699.900 rupiah untuk tas, ini yang paling fantastis bersahabat ya Harga tas Hermes Bunda Lesti Ini harganya Rp180 juta rupiah. Dan kita lihat juga sandal yang dipakai oleh Bunda Lesti Ini dibanderol Rp14.224.000 Masya Allah Harga OTD Lesti saat dinner bareng bersama Juragan 99 dan Katia Ini harganya fantastis banget ya Insya Allah, mudah-mudahan berkah selalu, barokah selalu untuk rezeki idola kesayangan. Semoga juga rezeki idola kita nular ke kita semuanya. Amin. Ya robbal Alamin. Dan berikutnya, berzahabat pasti kita semuanya, terkhusus warga Konoha yang gak sabar banget menantikan film terbaru dari idola kita, yang akan segera tayang, berzahabat ya, sudah diperlihatkan. Cuplikan film terbaru Lesti dan Rizky Biller oleh Karangga Syahid di IGS pribadinya Masya Allah, makin dibuat penasaran dan gak sabar banget ya Tetapi di postingan Les Larsik ini, kita salfok dengan sebuah kalimat komentar yang diberikan oleh Les Lalovers. Perhatikan komentar dari Ria 20821 situ mengatakan Sepertinya ini yang tayang di Indosiar Soalnya, kata omas Siwi bakal dibikinin acara khusus Abang L dan trailernya juga kan dulu si iganya rangga takdir cinta les lar katanya tuh wow masya allah banget ya mudah-mudahan saja tayang di Indosiar dan ini adalah khusus persahabat ya untuk film abang fatih mudah-mudahan persahabat kita selalu mensupport yang terbaik apapun tentunya projeknya apapun film terbarunya kita pasti gak sabar banget ya menunggu Semoga saja secepatnya tayang di TV nih Masya Allah banget ya Kita lihat juga di jawaban komentar Dari Dirauna29 Kapan Oma Siwi bilang Wah Alhamdulillah kalau gitu Atau mungkin Trans TV Soalnya Papa Bitumen-tumenan Mau muhadir selalu jadi bintang tamu di TV itu Katanya tuh Ada juga tanggapan dari Ria 20821 menjawab, pas waktu akikah Abang, pasti bakal dibikinin acara tapi tunggu nanti kata Omas Liwi. Terus lihat deh di Bit Belovers Official, pas Papap dan Bunda Lestari live di situ udah ada bocoran. tuh sahabat ya, memang betul sekali. Saat live di Belovers Official, Papa Bilar, Bunda Lestari Kejora memberikan info bahwa bakal ada kejutan. Film terbaru dari idola kesayangan kita yang akan tayang di TV mudah mudahan persahabat ya, secepatnya bisa tayang Karena warga konos sudah nggak sabar banget nih menantikan Film terbaru idola kita Lesti dan Bilar Selanjutnya persahabat disimak juga Kemarin Papa Bilar ini menawarkan satu asetnya persahabat ya Mobil si kuning akan dijual oleh Papa Bilar dan di postingan ini pun persahabat ya ada yang menawar nih untuk mobil Papa Bilar ini. Kita lihat di sini ada sebuah kalimat komentar dari Daniel Topan nih persahabat ya, Bang Topan di sini menawar mobil yang ingin dijual oleh Papa Bilar seharga 2M tuh 2M sini, haha Rizky Bilar katanya tuh ya Wow, luar biasa nih mudah-mudahan keputusan Rizky Bilar pun ini yang terbaik dan semoga saja bisa tergantikan dengan yang lebih dari si kuning ini persatabat yang sulpon, doakan dan dukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya